Halo teman-teman, kembali lagi di channel Youtube Kamang Bermain Anak Hari ini kita akan bermain mobil-mobilan lagi Eits, jangan lupa ya teman-teman Di-subscribe, like, dan komen Agar dapat membantu mengembangkan channel Youtube ini Oke, baiklah Sebelum itu teman-teman Kita akan menghitung mobilan kira-kira kemarin mobil kita ada 14 teman-teman wah banyak sekali baiklah kita hitung dulu ya sebelum itu satu 8 9 10, 10. Waduh Mana teman-teman Mobilan kita lagi Yang lain Yang ada cuma terokotok-otok Waduh Sepertinya hilang teman-teman Mainan hewan kita juga tidak ada teman-teman Kemainan -teman. hewan kita juga hilang teman-teman Wah Sepertinya kita harus mencari lagi teman-teman Mobilan kita dan mainan hewan kita Baiklah Apakah teman-teman ingin membantu Untuk menemukan mobil yang hilang dan hewan yang hilang oke tolong bantu kami teman-teman kita akan mencari mainan bersama-sama teman-teman untuk membantu melengkapkan semua mainan kita yang hilang lagi teman-teman wadidaw baiklah let's go mari kita cari Oke, ayo kita cari teman-teman Wah, mana ya mainan kita ya Ayo kita lihat lagi teman-teman Gimana mainan kita Tadi sepertinya ada mainan kita, teman-teman. Oh iya, benar, di sini mainan kita terlihat kuning, seperti rumput tadi, teman-teman. Ini dia mobilan mobil kita. Wah, dia bawa muatan, muatan apa kira-kira ya? Mari kita bersihkan zebra teman-teman ada sebuah zebra Wah zebranya foto teman-teman bersihkan dulu sebisa kita teman-teman Mobilannya juga Baiklah mobilan dan zebra sudah bertemu Mari kita cari yang lain. kira-kira di mana lagi ya? Baiklah teman-teman, kita mencari lagi mobil-mobilan dan hewan kita yang hilang. Di mana ya kira-kira? Lihat, di sini rupanya. Lihat, mobil XK Factor dan singa waduh kita harus menolong ya teman-teman wah sepertinya telah terjadi kecelakaan ayo kita tolong teman-teman hmm. kita taruh dulu sini singanya teman-teman Cid, cid, cid, cid, cid, cid. Baiklah kita telah menolong mereka teman-teman kita telah menemukan mobil mainan dan satu hewan Baiklah Ayo kita cari lagi kira-kira dimana ya Apakah kalian melihatnya teman-teman lihat di sana teman-teman ada mobil truk lihat ada mobil truk teman-teman dam truk dia memuat apa ya wah ada macan tutul teman-teman ayo kita tolong dulu kita bersihkan udah dua hari ini teman-teman Macan ini Berada di dalam truk Kita harus menolongnya Ayo kita bersihkan mobilannya Baiklah Kita sudah membersihkannya teman-teman Sudah tiga mobilan Kita sudah menemukan tiga mobilan Dan tiga hewan Baiklah, ayo kita cari yang lagi. Kira-kira di -kira ya? Lihat, apa kalian mendengar suara gajah? Ya, lihat di sana, ada gajah yang sedang berlari, berkelahi teman-teman. Lihat, dengan anak ayam. Anak ayamnya besar sekali teman-teman ternyata gajahnya selama ini kita cari sedang berkelahi teman-teman ada lagi anak ayam mendekati gajah tidak anak ayamnya jatuh teman-teman oh, kita ambil dulu wah sudah berhenti teman-teman baiklah kita ambil mainan anak ayam ini teman-teman lihat gajahnya masih berkelahi teman-teman lihat ada yang lagi datang ada seorang jerapah teman-teman jadi selama ini mainannya di sini teman-teman gua -teman. mainan hewan kita wah ternyata dia berteman teman-teman gajah -teman. dan jerapah ceklah Mari kita ambil dulu teman-teman Kita telah menemukannya Oke Baiklah teman-teman Kita sudah menemukan Mobilan kita Yang hilang Berarti mobilan kita sudah lengkap teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh delapan, Sembilan 11 12 13 14 teman-teman. Dan hewannya sudah ketemu teman-teman. Mantap. Baiklah, sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa teman-teman, subscribe, like, dan komen teman-teman untuk membantu mengembangkan channel YouTube ini. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya ya Dadah